Halo, juga kamu gemar memelihara ikan hias, ikan hias koi bisa juga bisa juga menjadi pilihan buat kamu loh. Ikan cantik dari Jepang ini memiliki corak yang menarik dan indah. Kamu bisa memeliharanya di akuarium untuk ditaruh di depan rumah sehingga nuansa rumahmu bisa bertambah lebih indah. Cara cara merawat ikan koi yang benar juga wajib kamu ketahui berikut langkah-langkah merawat ikan koi. Pertama, siapkan habitat untuk ikan. Ikan koi dapat tumbuh dengan cepat dan ukuran ukurannya bisa sangat besar Siapkan akuarium di dalam ruangan ataupun bisa di luar ruangan ikan Untuk menutup akuarium agar mengurangi penguapan air dan percikan air Sekaligus menyegah agar ikan tidak melompat Yang kedua mengisi kolam atau akuarium Cara memelihara ikan koi selanjutnya adalah menggunakan air bersih untuk mengisi akuarium saat pengisian pertama, jangan langsung masukkan ikan koi bersama air Jika kamu ingin memindahkannya ke akuarium Apungkan dulu koi yang ada pada kantong plastik ke dalam air sekitar 10 menit hingga setengah jam Hal ini dilakukan agar ikan dapat menyesuaikan diri dengan suhu air yang baru Sementara itu, apabila kamu ingin menaruh koi bersama ikan lain Di akuarium atau kolam Langkah yang harus kamu lakukan adalah pisahkan terlebih dahulu Selama 2-4 minggu selanjutnya, gunakan jaring. Bisa gunakan jaring untuk memindahkan koi agar air kotor tidak tercampur dengan air baru. Yang ketiga, memasang filter air. Kamu juga perlu memperhatikan kualitas air yang digunakan sebagai cara merawat ikan koi ini di akuarium. Kamu bisa memasang filter untuk menyaring kotoran sekaligus berfungsi untuk menambah oksigen di dalam air. Tambahkan juga sepuluh bakteri yang menguntungkan untuk membantu mengurangi sampah di habitat ikan koi Yang keempat Menambahkan air Menambahkan tanaman air pada habitat ikan Hal ini dilakukan adalah agar Bisa selain menambah keindahan berikut adalah fungsi dari tanaman air meningkatkan proksidi eksigen Meningkatkan aerasi menghilangkan amonia, menstabilkan tingkat pH kolam mencegah alga dan membatasi fotosintesis juga menyediakan mekanisme penyaringan alami untuk habitat ikan koi yang kelima, mantau temperatur air salah satu cara merawat ikan koi di akuarium ataupun kolam perlu diperhatikan adalah suhu airnya sebetulnya ikan ini cukup tahan terhadap suhu dingin namun ikan koi lebih menyukai air dengan suhu di atas 21 derajat yang artinya air-air yang agak, -agak hangat Ikan ini paling paling aktif saat senja dan pajar tetapi akan berenang dan mencari makan sepanjang hari. Untuk yang keenam, memberi makanan yang berkualitas untuk makanan kalian bisa cari di toko-toko ikan hias terdekat. Yang ketujuh, perhatikan kesehatan ikan koi. Ikan koi juga bisa sakit loh. Untuk mengetahuinya waspada tanda-tanda berikut: pola berenang menjadi tidak biasa, nafsu makan menurun, perut membengkak, kulit atau sirip meredang Dan berubah warna Sirip menjepit ke sisi tubuh Menggosongkan tubuhnya di bebatuan kolam Ataupun akuarium Setelah bila itu terjadi Kalian bisa menghubungi dokter hewan Untuk mengatasi gejala-gejala tersebut Cukup demikian ulasan saya Semoga bisa bermanfaat Selamat siang